Bomber Benfica, Darwin Nunes mendapat saran untuk menolak pinangan Manchester United dan bergabung dengan Liverpool. Saran ini dilontarkan oleh ex-bek kiri The Reds, Jose Enrique. Nunes memang tengah menjadi komoditas panas di jendela transfer musim panas ini setelah performa luar biasa yang ia tunjukkan bersama Benfica dalam beberapa musim terakhir. Nunes tercatat menciptakan 34 gol dalam 41 pertandingan bersama Benfica sepanjang musim 2021-2022 kemarin Sebuah catatan luar biasa bagi pemain yang baru berusia 22 tahun Dua klub yang gencar dihubungkan dengan Nunes belakangan ini adalah Manchester United dan Liverpool Keduanya memang sama-sama tengah membutuhkan sosok striker baru Mendengar rumor ketertarikan Manchester United, United dan Nunes yang siap merapat ke Old Trafford, Enrique pun panas. Sosok asal Spanyol itu menyarankan Nunes agar lebih memilih Liverpool sebagai pelabuhan barunya. Saya harap rumor Nunes ke United ini tidak benar dan alih-alih demikian, dia datang kepada kami, Liverpool tulis Enrique dalam story di akun Instagram pribadinya. Liverpool memang berpotensi kehilangan striker andalan mereka, Sadio Mane pada musim panas ini Bintang asal Senegal itu diklaim sudah sepakat hengkang ke Bayern Munchen. Karena itu Liverpool saat ini tengah sibuk mencari calon pengganti Mane di lini depan Nunes pun disebut-sebut menjadi buruan utama Liverpool Sementara itu, Manchester United sudah dipastikan ditinggal Edinson Cavani pada musim panas ini Karena itu, sosok striker baru tengah dibutuhkan tim yang kini diasuh Eric Tenham Ekspresi Cristiano Ronaldo menjadi sorotan saat Portugal berhadapan dengan tuan rumah Spanyol dalam laga perdana Grup 2 UEFA Nations League A 2022/23, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022, 2022, dini hari. Spanyol dan Portugal bermain imbang satu-satu pada yang digelar di Estadio Benito Villa Marine, Sevilla ini. Gol Alvaro Morata bisa disamakan oleh Ricardo Horta. Pada laga ini, Ronaldo sendiri mengawali pertandingan di bangku cadangan. Ia baru dimasukkan Fernando Santos pada menit ke-62 menggantikan Otavio. Satu hal menarik dari laga ini adalah semangat luar biasa yang ditunjukkan Ronaldo saat masih berada di bangku cadangan Portugal Pemain 37 tahun itu dengan antusias memberikan semangat untuk rekan setimnya yang tengah bermain Ekspresi Ronaldo terlihat seperti seorang pelatih Tak sedikit pihak yang meyakini bahwa bintang Manchester United itu akan menjadi seorang pelatih top di masa depan Bukan kali ini saja Ronaldo menjadi pelatih di pinggir lapangan Sebelumnya ia mencuri perhatian ketika terlihat beberapa kali berdiri untuk memberikan arahan kepada pemain United pada laga melawan Young Boys. Lebih jauh lagi, juga melakukannya pada partai final Euro 2016 silam versus tuan rumah Prancis, di mana kala itu Portugal menjadi juara berkat kemenangan 1-0. Jose Mourinho berencana mengumpulkan beberapa mantan anak buahnya di AS Roma. Setelah meraih sukses bersama Chris Smalling dan Henry M. Hitarian, kini beberapa nama lain jadi incaran Mourinho. Musim pertama Mourinho bersama AS Roma bisa dibilang sukses. Walau tidak tampil konsisten di Serie A, Roma mampu menutup musim dengan indah. Roma menjadi juara UEFA Conference League musim 2021/22. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Roma, Mourinho sangat realistis dengan kondisi tim. Morinho tidak pernah menutupi rasa tidak puasnya dengan skuad yang dimiliki Roma. Dia ingin punya lebih banyak pemain top. Bursa transfer awal musim 2022/2023 bisa jadi titik balik Morinho dan Roma. Saat ini, ada banyak pemain yang dibidik Morinho untuk memperkuat skuad Roma dan bersaing lebih kompetitif. Morinho bakal mengupayakan reuni dengan beberapa anak asuhnya di klub sebelumnya. Selain itu, ada juga nama-nama baru yang dibidik. Siapa saja pemain incaran Mourinho di awal musim. Satu, Douglas Lewis Kabar terkini, kontrak Luis dengan Villa berakhir pada Juni tahun 2023. Saat ini, Villa sudah mendapatkan bau bakar kamara yang posisinya sama. Jadi, peluang Roma mendapatkan jasa Luis cukup besar. Dua, Fratesi Kabar terkini, Fratesi adalah pemain didikan tim muda Roma. Setelah tampil apik bersama Sassuolo, Roma ingin membawanya pulang. Sassuolo meminta Roma menukar Brian Cristante atau Gian Luka Mancini jika ingin memulangkan fratesi. 3 Isko Kabar terkini, kontrak Isco dan Real Madrid sudah usai. Dua klub Italia ingin memakai jasa Isco, Roma dan AC Milan. Namun, keinginan itu mungkin akan bertepuk sebelah tangan. Isco belum ingin meninggalkan Spanyol. 4. Sasa Kabar terkini, Mourinho butuh pesaing untuk Tami Abraham. Kala jetzig dianggap sebagai sosok yang tepat, menurut Sky Sports. Kala Jetsik mengalami cedera parah musim 2021 22 lalu. Tapi, dia sembuh dan tampil cukup bagus pada paruh musim kedua. 5. Kostik Kabar terkini, Kostik sudah jadi transfer idaman Mourinho sejak musim lalu. Kini, situasinya berbeda. Kontrak Kostik akan habis pada Juni tahun 2023 dan tengah menimbang opsi pindah. Tapi, ada banyak klub yang tertarik pada Kostik. Enam Lingat Kabar terkini, Lingat baru saja mengumumkan perpisahan dengan United. Mourinho mengenal Lingat dengan baik dan sangat tertarik padanya. Kini, keputusan ada di pihak Lingat. Apakah dia berani mengambil langkah besar menyusul Smalling? 7. Dybala Kabar terkini, Dybala berstatus free transfer. Kini, selain Roma, ada Inter Milan yang sangat tertarik pada jasa Dybala. Totti membantu Roma untuk mendekati Dybala, tapi faktor gaji bisa menutup peluang La Joya ke Roma.